Astagfirullahalazim, Nih bocah ngapain? Habis ngapain itu? Hah? Kenapa itu semua dipukul-pukul tuh? Ah, dihancurin semua itu batu-batu. Apa itu? Oh no. Hah? Apa itu? Hmm. Hei Arsa baru main apa? Nih, nih. Arsa kok aja Arsa main apa itu Main tanah. Kenapa batakonya dihancurin gitu oh. ha? Arsa oh. Arsa kan udah mandi Ma. Ma. Ini ini, Ini Ma. Ma. Ma. Sana wow. Arsa main batu Arsa main, main batu Main apa? Main batu Batu Arsa Udah, udah, udah Udah mainnya ya? Kenapa? Huh? Udah, udah, udah, udah, udah, udah ya. Udah mainnya ya. Oh, tuh kan no. kotor. Tuh, lihat tangannya tuh, lihat tangan tuh. Lihat tangan Arsa tuh, lihat, lihat tangannya tuh Lihat. Aduh, padahal udah mandi. Aduh. Arsa? Arsa. Hey. Enggak, enggak, kotor, kotor. <tik>